USD Swiss Franc bearish, waspadai sedang mendapat tekanan. Harga USD Swiss Franc kembali melakukan fase rebound dan bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish.